sekarang kita pindah ke pantai Watu Ulo guys di Jember masih di Jember guys. Nah kita sudah ada di pantai Watu Ulo guys. Oke okay. ikuti terus keseruan keseruan kami di Watu Ulo ini guys ya. Oke okay guys kita sudah di pantai Watu Ulo guys. Watu Ulo Wuh. ada kuda juga di sana guys. Nah oke okay guys Kita sudah sampai di Pantai Watu guys Ini bareng kakak gembul guys ya Bareng kakak gembul uh. Jadi di sini tempat kita terakhir, guys ya. Kita tidak boleh maju ke depan lagi karena ada pelang di atas. Dilarang melewati batas ini. Jadi di ada larangan bahaya, kita harus mengikuti, guys ya. Jangan kita melanggar apa yang sudah ditentukan oleh masyarakat setempat. Mungkin itu yang terbaik buat kita, guys. Jadi. Sekali lagi, jangan dilanggar, guys. Apabila ada pelang berbahaya seperti ini, guys. Nah, itu dia, guys. Ombaknya besar, guys. Ombaknya besar, guys. Di Pantai Watu Lo ini, ya, hari ini cukup terik panas, namun pengunjungnya tetap saja ramai, guys. Pengunjungnya tetap saja ramai, guys. Ombaknya namanya Pantai Selatan ya, tidak ada matinya guys, Ombaknya tidak ada matinya guys. Hmm. ini yang dinamakan watu lo ya ini guys, watu lo panjang dan bersisi watunya guys, inilah watu lo guys. jadi batu ini menyerupai ular guys, menyerupai ular dan kayak yang ada kayak yang bersisi guys. Jadi kita tidak tahu pasti legendanya seperti apa guys ya. Mungkin kalian bisa browsing di Google kenapa dinamakan waktu lo. Oke, di sini ada pelang ya, larangan untuk melewati batas ini. Jadi kita tetap patuhi guys ya. Oke. guys. Luapannya besar guys. Ih, lagi besar lagi guys. Besar lagi guys. Uh, cuacanya panas banget guys. Jadi kita di sini langsung ke uh, pinggir guys ya, ke tepi ya guys ya. Karena cuacanya memang betul-betul terik dan panas banget guys. Sampai-sampai pasirnya ini panas banget, guys! Panas banget, panas banget! Wuh. Tapi keindahan pantainya, guys! Keindahan pantainya, guys! Namun sayang, jangan mandi ke tengah, guys, ya! Kalau kalian tidak mau celaka, guys, ombaknya sebesar itu, guys! Ombaknya besar, guys! Wuh. Sehat banget guys.